percayalah setelah kesusahan ini masih ada kesusahan yang lain. Nah, iya, <laughs> ya kayak badai pasti berlalu. Emang ya, nah, badai meneng, iya, si sabrangan. <laughs> Oke mantap. Nah, sekarang kamu tanya ini mas, kalau uh, untuk bisnis advertising sendiri di masa pandemi ini seperti apa? Ini? Kalau saya sih berkali-kali ngomong tetap harus bersyukur mas. Saat ini untuk untuk kami sendiri KMP ya Iya. Saya belum tahu saudara-saudara Di apa wilayah kerja yang sama Itu bagaimana nasibnya Tapi banyak teman yang kemudian juga uh, Apa ya Ya tetap tetap ada, ada efeknya Ada imbasnya mm -hmm. Tetapi sebenarnya untuk orang-orang yang kemudian hari ini Dan kita temukan banyak itu Itu banyak semangat baru Artinya mereka kemudian ketemu masalah dengan PHK mm -hmm. Ketemu masalah dengan Sumber penghasilan yang Sementara kemarin itu sekarang jadi agak Keranya ketutup gitu ya, yeah. dari kepepet tadi, kreativitas mereka terbangun. Ada beberapa teman yang sekarang banyak mas, uh, kayak di tim marketing kita ini, Mas Suryo itu menemukan ada teman-teman yang juga kemudian membuat produk-produk makanan mm -hmm. dijual baik secara offline maupun online. Apalagi sekarang, platform ojek online kan juga sudah yeah, banyak mas yeah. yang itu bisa apa ya uh, secara registrasi segala macam asal semuanya detail dan sesuai aturan mereka relatif banyak di approve nya yeah. dan itu bisa bisa mutualisme tadi dapat kerjaan platform digital juga dapat sharing dari sharing. entah dari iklan yang masuk itu ataupun dari potongan yang berlaku kan iya yeah. betul berarti intinya kan uh, baik E, mau apapun usahanya kan sebenarnya dituntut untuk survive kan yeah, so, yeah. kreatif gimana caranya tetap yeah, hidup intinya pasti kan setiap waktu setiap setiap satuan waktu tentu pasti ada masalah masnya itu hmm. kayak teman-teman yang hidup di lahir di era sembilan puluh delapan an pernah ngalami krisis 98 puluh yeah. krisis tahun 2000 sekian ya tetap pasti ada ya gelombangnya pasti ada ya tinggal ya tadi sih kalau masnya kalau kita kemudian berpikir sempit ya pasti ngeluh. Ngeluh. Tapi di apa? Ditarik lagi garis kita bikin helikopter view yang lebih tinggi. Mustahokus. Tahun akhir mungkin rangenai rezeki lah. Uh -huh. Faktanya juga tadi Mas, masnya nanti kayak sendiri, ya tetap ada imbas. Artinya ada penurunan. Tetapi ham, sampai hari ini alhamdulillah KMP nggak ada pengurangan karyawan. Hmm. Tetap bisa menggaji tepat waktu. Artinya itu maksudnya yang yang nambah ya dan mari kuat kita untuk tetek ya secara Entah. apa secara keyakinan juga ini pasti akan akan berangsur pulih kok hmm. karena ngeluh ngeluhah wingi untuk semen kok sakit untuk semennya yo yes Konconnya oke yeah, kan ah. gitu. Di semua ini juga mengalami hal yang sama. Bahkan yang lebih buruk juga ada kan. Di, yeah, nice. di Solo sendiri kan beberapa perusahaan ada yang uh, kabarnya tiga bulan gak dibayarin gaji. Iya yeah, makanya kan sing stop, bersyukur lah dan yeah. dan bersyukur itu kalau kita yakini sih. ya kita juga nggak, saya pun bisa ngomong tapi orang mesti like on, tapi ah. mengupayakan untuk mensyukuri dan meyakini rasa syukur itu ya kita nih sehingga praktik. kemudian ya mudah-mudahan lah pasti ada jalan A -a. setiap kesusahan dan nek dari poro-poro alim ulama itu kan bukan kemudian setelah kesusahan ada kemudahan dalam kesusahan itu pasti akan bersamai dengan kemudahan-kemudahan artinya terkonek barengan kok A -a. mesti ono lah dan solusi. kalau kita ngeluh-ngeluh-ngeluh terhadap sesuatu ngeluh terhadap kesusahan percayalah setelah kesusahan ini masih ada kesusahan yang lain iya <lars> <guluh> ya kayak badai pasti berlalu emang enggak badai meneh baru ki si sabrangan ngono <lars> ya kan dari dulu kan pasti ada iya, masalah sepanjang. apa masalah saya sarankan daripada ngeluh mending ngelus iya yeah. <lars> yang ngelus-ngelus kucing apa kan heeh bergayang Ya, ini tetap bersyukur dan berharap dengan uh, rasa syukur ini, semoga nikmatnya akan selalu ditambah. Itu kan, iya, insyaallah seperti insya Allah itu, seperti itu.